halo semuanya, jumpa lagi bersama saya alo Faris Masih, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara move on dari orang yang pernah ada di dalam hidup kita orang yang pernah kita cinta orang yang pernah mencintai kita orang yang pernah memberi harapan kepada kita namun pada akhirnya dia pergi dengan orang lain dia pergi dengan orang yang berbeda dan meninggalkan kita tanpa peduli apa yang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 Oke teman-teman, kita langsung saja membahas tentang bagaimana cara kita bisa gampang move on dari seseorang yang pernah ada di dalam hidup kita, yang telah mengkhianati kita. Teman-teman, terkadang kita dihadapkan pada kondisi seperti ini teman-teman, kondisi yang cukup menyedihkan saat seseorang yang tadinya datang di dalam hidup kita, datang menjanjikan berbagai cerita indah, sehingga rasa yang tadinya biasa saja terhadap dirinya Mulai tumbuh menjadi rasa cinta Saat rasa itu mulai tumbuh menjadi rasa cinta Saat yang sama pula Hubungan yang seharusnya kita pertahankan Dipaksa untuk harus kita lupakan Dipaksa untuk harus kita akhiri Sehingga semua cerita cinta Semua janji cinta Yang terlanjur kita percaya membuat kita terus berharap, walau dirinya sudah bersama orang yang berbeda. Teman-teman, itulah kenapa kita susah move on. Kenapa selalu kita ingat akan dirinya? Lalu apa yang harus anda lakukan ketika anda berada pada situasi seperti ini, teman-teman? Apa yang harus anda lakukan agar anda bisa melupakan dia, sehingga anda bisa bersama orang yang memang benar-benar dia mencintai Anda. Teman-teman yang harus Anda lakukan adalah Anda harus menyadari kalau hubungan Anda dengan dia hanya sampai di sini. Anda harus sadari itu, teman-teman. Kalau Anda ingin melupakan dia, Anda harus berpikir kalau hubungan kalian hanya sampai di sini, tidak akan pernah berlanjut, teman-teman. Hal itu membuat Anda tidak akan berharap untuk dia akan kembali, teman-teman. Teman-teman, di awal dia membuat Anda jatuh cinta dengan berbagai macam janji. Dia menjanjikan berbagai macam hal sehingga Anda jatuh cinta. Namun harus Anda sadari, kalau dia telah membatalkan semua janji dengan cara dia pergi, dia sudah tidak peduli dengan janji yang telah diucapkan, teman-teman. Bahkan dia tidak peduli dengan apa yang sedang anda rasakan. Itu yang harus anda sadari, teman-teman. Yang kedua, kenapa sampai anda susah move on dari dia, selalu ingat akan dirinya. Teman-teman, coba anda renungkan kembali, teman-teman. Coba anda renungkan kembali. Sebenarnya, yang membuat anda susah move on ini bukan karena rasa cinta yang mulai tumbuh dalam diri anda, bukan. Tetapi Anda terikat oleh sumpah dan janji untuk selalu setia bersamanya Mungkin dia pernah katakan itu Dia katakan kepada Anda kalau dia akan selalu setia anda Mungkin dia bersumpah akan selalu bersama Anda Teman-teman, sebenarnya hal itulah yang membuat Anda susah move on Anda terikat akan janji itu tetapi kalau anda berpikir kembali di saat dia pergi itu dia telah membatalkan semua janji yang telah dia ucapkan teman-teman yang ketiga kenapa sampai anda susah move on anda selalu mengingat akan dirinya hal itu karena anda tidak membuka diri di saat anda tersakiti di saat anda ditinggalkan anda tidak membuka diri di pikiran anda hanya dialah satu-satu orang yang bisa membuat hidup anda bahagia hanya dialah yang bisa membahagiakan anda dialah jodoh anda anda berpikir seperti itu di saat dia telah meninggalkan anda sehingga anda selalu memikirkan tentang dirinya selalu berharap agar dia bisa kembali teman-teman coba berpikir kembali buka diri anda lihat di sekeliling anda ada orang yang bisa membahagiakan Anda tanpa harus membuat Anda terluka. Terimalah kenyataan, teman-teman. Terimalah kenyataan. Kalau hubungan Anda dengan dia hanya sampai di sini. Peran dia hanya sampai di situ untuk mencintai Anda. Perannya cuma ketika dia datang, berikan janji cinta. Anda percaya, kemudian dia pergi. Tidak lebih dari itu. Coba buka diri Anda, lihat sekitar Anda. Ada orang yang mungkin sedang menanti Anda, menunggu Anda, yang siap membahagiakan Anda tanpa harus memberikan Anda luka terlebih dahulu. Yang selanjutnya, teman-teman, kenapa Anda masih susah move on, masih memikirkan tentang dirinya? Karena Anda biasanya, ini biasanya masih kontekan sama dia masih kepoin dia biasanya seperti itu masih kepoin dia teman-teman ketika anda terus kepoin tentang dirinya hal itu akan membuat anda terus berharap karena ketika anda melihat dia anda akan teringat akan kenangan-kenangan indah bersama dia anda teringat akan kenangan indah sedangkan dia tidak peduli dengan apa yang anda rasa dia sedang menjalin hubungan dengan orang yang lain yang mungkin itu adalah jodoh dia seperti itu teman-teman Selanjutnya Kenapa sampai Anda susah move on? Karena begini teman-teman Faktor yang berikutnya Biasa ketika pada saat putus Atau berpisah Di saat Anda sedang terluka Anda berpikir bahwa Anda belum bisa Untuk membuka diri bersama orang lain Ketika Anda sedang terluka Anda berpikir kalau Jangan dulu untuk mencari kesenangan yang lain Anda berpikir kalau Di saat Anda terluka Terluka Tunggu sampai luka itu mulai hilang, baru Anda mulai mencari kebahagiaan yang lain. Itu salah, teman-teman. Karena kenapa? Contohnya begini: tidak mungkin kita lagi sedang dalam keadaan panas. Kita tunggu sampai panas itu uh, redah, baru kita nyalain AC. Tidak mungkin. Sama saja, ketika Anda sedang sakit hati, jangan ragu untuk cari. Sesuatu yang membuat Anda bahagia. Jangan tunggu sampai sakit ini hilang baru Anda mulai menjalin hubungan dengan orang lain. Jangan. Di saat Anda sakit hati, Anda coba alihkan untuk uh, jalin hubungan dengan orang lain. Entah itu teman atau apapun itu teman-teman. Cari kebahagiaan yang bisa membuat Anda benar-benar bahagia dan melupakan orang yang membuat Anda terluka. Kurang lebih seperti itu. Oke okay, teman-teman, itulah pembahasan bagaimana cara agar Anda bisa gampang move on dari orang yang membuat Anda terluka. Semoga Anda bisa move on dan semoga Anda ke depannya bahagia bersama orang yang dapat membuat Anda bahagia tanpa harus terluka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya, al